RT di mana, woi? Goreng konten, jam segi kereta, datang, seling kolortu, apa RT? Aduh, cerita tadi teh. Setengah lah, dari mana? Ya, tapi harus lu mau makan Padang, lu pikir mungkin mikir kanama, sama gue. Dihitung, ada sangu. Hmm, tuh, Mana orang sangu dihitung. RT nama sangu, hmm, jadi hmm. Ya, hitung nama sangu mah itung kumaha asa piring dihitung mah nya rokokok sangu diitung hiji-hiji